Okay, uh, seperti tahun-tahun uh, uh, sebelum ini, uh, Jabatan Penerangan uh, selaku uh, jabatan yang diberikan uh, tanggungjawab untuk kita menyemarakan uh, semangat uh, merdeka, semangat kebangsaan. Uh, kita akan uh, terus melaksanakan program-program uh, uh, untuk menyemarakan uh, sambutan hari kebangsaan. Ini termasuklah uh, mengakhir-akhirkan agih uh, jalur ke Milang, kepada ketua-ketua masyarakat dan juga ketua-ketua kampung ya khususnya di kawasan-kawasan yang terpencil. Jadi kita berharap ya, sambutan uh, pada tahun ini uh, akan uh, berjalan seperti biasa walaupun dalam uh, norma baru. Dan uh, kita berharap agar uh, masyarakat ya, di negeri ini uh, menyemarakkan uh, semangat merdeka ini untuk memerdekakan diri daripada Covid 19. Oke okay, uh, berdasarkan uh, situasi uh, Covid 19 uh, yang melanda negara pada tahun ini, so sambutan uh, sambutan Hari Merdeka diadakan eh, kebanyakannya secara maya. Bagi mengelakkan ya, kita daripada jangkitan COVID-19. Jadi walaupun bagaimanapun kita berharap... Uh, ...walaupun uh, sambutan agak berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya... ...tapi kita mengharapkan agar semangat ya, Merdeka itu... ...terus dipertingkatkan di kalangan uh, masyarakat. Menerusi program IOW Merdeka, Harun Turut menambah... ...akan mengadakan hebahan Merdeka dan mengagihkan jalur gemilang di 25 daerah masing-masing seluruh Sabah untuk menyemarakkan semangat patriotisme rakyat. Sebagai jabatan yang diberikan tanggungjawab kepada kempen ini, kita menggerakkan 120 anggota dengan 30 buah kenderaan ke lokasi-lokasi yang ditetapkan dengan kerjasama pintar bersama para pemimpin masyarakat, jabatan serta agensi kerajaan, NGO dan komuniti setempat katanya.